Comeback teman-teman semua Dari Sabang sampai Merauke Dari dunia sampai akhirat Anjay <guluh> Hari ini kita akan kembali mencari Strotot apa yang sedang gacor ya guys ya Tentu saja dengan harapan Semoga mimpi kita untuk Max Dapat tercapai Anjay g -g -g Gaming adik-adik Oke okay, mari kita mulia. mulai Mulai tuh Astagfirullah Gas kan.